Info hari ini gas. siapa kita Indonesia di menit ke-12 babak pertama Indonesia versus Singapura nomor punggung 7 Ezra William berhasil cetak gol pertama sungguh luar biasa dan Singapura tidak tinggal diam akhirnya nomor punggung 15 balas gol ke gawang Indonesia dan kembali lagi Indonesia kebobolan satu gol dari pemain Singapura. Dan kini permainan makin seru, dan kembali lagi Indonesia menyamakan kedudukan skor, dicetak oleh Arham Pratama nomor punggung 12. Di menit 86 Dan akhirnya Singapura dapat tendangan penalti Tapi gagal Dan kembali lagi Indonesia cetak gol Di menit 90 dari kaki nomor punggung 25 Siapa kita? Indonesia Di menit-menit terakhir nomor punggung 10 Egy berhasil membobol gawang Singapura. Gol-gol-gol-gol-gol, siapa kita? Indonesia.